lagi gini di channel korea rama channel yang mempunyai segudang informasi menarik di seluruh dunia Oke okay, guys berapa terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku ya jangan tekan tombol subscribe terus juga yang udah bagi-bagiin video aku makasih banyak buat kalian dan hari ini aku mau ngebahas salah satu informasi yang ada di dunia lagi nih, guys langsung aja so kita berdoa let's get start this video Bluetooth. Saya rasa, hmm, kayaknya semua orang udah tahu ya perangkat salah satu perangkat lunak ini itu Bluetooth guys. Di semua device itu biasanya ada Bluetooth. Ya gak sih? Kalian juga pasti punya Bluetooth kan? Nah, ternyata nih guys, nama Bluetooth itu berasal, berasal dari salah satu raja terkemuka di dunia guys bluetooth teknologi ternyata adalah kepanjangan nama dari raja pada abad ke 10 nih guys yang bernama herald bluetooth jadi H nya adalah buat herald B nya adalah bluetooth nah si herald bluetooth ini adalah raja yang memimpin Denmark dan Norway nih guys, kenapa bisa disebut herald bluetooth punya usut nih guys, dari informasi yang aku dapat, jadi waktu Si Herald ini makan blueberry banyak banget, guys. Nah, karena ini makan blueberry banyak banget, gitu kan? Itu ngebikin giginya si Herald ini biru. Nah, dari situlah muncul Herald Bluetooth, gitu. Jadi, karena giginya biru, dia dikasih julukan itu sama masyarakat di sana, kayak gitu, guys. Filosofinya, nama dari Bluetooth.